banget nah. saya menemukan buah loa lihat uh, ini buah loa ini keren banget nih uh, di sini banyak melimpah banget ini buah loa dan di sini tuh juga saya menemukan oke okay, ini bekas galian landak nah biasanya mereka menggali ya kalau bukan landak berarti babi lihat oke okay, keren oke okay. dan mereka juga memakan area batang akarnya dan mereka juga menggaruk-garuk, lihat. Huh, keren banget ya. Oke, di sini cukup rimbun banget. Kita harus waspada dan hati-hati karena biasanya selain hewan buas, di sini juga ada ular yang berbisa. Oke. Lanjut. Oke, jadi kita akan coba bikin api. Ini kita bikin api buat abut, oke. Okay. saat di hutan kita pengen yang ngetangger, membakar pisang lebih enak kayaknya. Hmm, harum Kalau di hutan, pengen yang hangat-hangat Ya, silakan Kita bakar pisang Lihat, hmm, hmm. Hangat Uh, enak banget Hmm ini kalau misalkan dikasih teh hangat lebih enak hmm. Oke okay, kita lanjut Oke okay, saya di sini menemukan banyak sekali lubang kita coba cek satu persatu Oke okay. Nah di sini ya Oke okay, lihat ini lubangnya bisa lihat ini lubang wow keren banyak ya di sini ada satu ada dua tiga empat nah di lubang-lubang banyak sekali eh sarang enggak tahu ini sarang apa ini enggak mungkin sarang burung karena lihat dari bentuknya juga beda ini kemungkinan sarang rayap kalau enggak sarang scorpion. <tik> saya menemukan lubang lagi diperkirakan ini bekas lubang sarang burung kita cek dulu nah kita cek oke ternyata ini bekas udah kabur ini bekas sarang burung kekek udang Di sini banyak sekali oke kita cari lagi lanjut sana ada sarang oh. aduh susah banget bentar Nah, kita diam di sini, diam. Ini jauh lumayan jaraknya, zoom dulu. Ini mana burungnya? Oke, itu ada. Nah, kelihatan dia mau masuk sarang lagi. Oke, sarangnya banyak. Kita pelan-pelan maju sedikit. Nah, di sini. si burungnya udah masuk kita pelan-pelan kita lari langsung tutupin oke bentar nah kita dapat. wow keren banget lihat, teman-teman. Oke. Oh. Wow. Mantap. Lihat. Keren banget. Kita dapat lagi. Kotor banget, lihat. Tadi saya hampir aja mau jatuh, ciburunya si lagi masuk. Oke, kita benerin dulu kameranya. Oh. Wow. Nah. Sini ya. Kita lihat sarangnya. nggak ada telurnya ternyata. Oke. Lihat ini saya jatuh ke sini nih. Waduh, luar biasa banget lihat. Nah, lumayan ya. Ukurannya lumayan besar. Ini jantan. Oke. Dan memiliki warna yang cukup keren banget. Uh, memiliki burung yang warna biru dan ada putihnya, ada hijaunya juga. Cukup menarik banget. Oke, ini adalah burung tekek gudang atau cekakak air. Masyarakat bilangnya uh, burung jatnet. Nah, lihat Huh, kalau di hutan ini banyak banget. Apalagi kalau di daerah Jawa ya, di sini memang banyak banget. Tapi ada beberapa uh, cekakak yang memang dilindungi di Indonesia. Jadi kita harus menjaga uh, kelestarian alam agar tetap terjaga dari pemburu ataupun yang lainnya. Kita hanya mencoba uh, mengedukasi dan mencari satwa dan medukasi lebih dekat lagi sama mereka. Lihat sarangnya. Mereka biasanya membuat sarang di tebing-tebing vertikal -tebing, uh, dan mereka juga Makanannya seperti ikan, katak, terus e, makan udang Terus e, kalau di hutan, biasanya mereka memakan serangga Seperti cangkrik ataupun belalang Oke, okay, cukup keren banget, lihat Nah, Oke, okay, kita ini udah luar biasa banget Sampai baju belepotan, tangan belepotan Ini kaki eh, paling parah kita cuma bisa memantau dari kejauhan terus kita coba gimana caranya biar dapat dan akhirnya kita dapat udah lama banget kita menunggu akhirnya kita dapat oke okay, puas banget kita main sama si ini oke okay, wow kita mau gigit kita langsung lepasin ya oke okay, kita lepasin biar masih lestari oke okay, 123 Wow keren oke okay, udah terbang jauh banget karena saya sendiri jadi cuma Kameranya di sini aja, nggak bisa kesini ke situ. Oke, okay. terima kasih. Nanti kita akan lanjut besok. Oke, okay. ikutin terus.